oke okay guys welcome back to my channel Rian Kero Gaming guys -ku. selamat datang di channel ini guys semoga channel ini terus berkembang ya guys jangan lupa like dan subscribe channel ini guys jadi di konten kali ini nih guys ya saya mau kasih top up buat kalian tapi nih buat syaratnya ini ada syaratnya guys ya jadi gini guys ya saya jelasin sekarang jadi gini guys aku tuh selalu dapat saldo dana gratis ya guys ya dari aplikasi tiktok nih guys ya dari setiap hari itu aku mendapetin 10.000 15.000 kadang 20.000 juga guys ya dan misinya itu cuman gampang guys kita tonton video guys dan kalian tuh cukup masukin kode undangan dari saya ini guys kalian download lewat link di deskripsi guys dan ini bukti dari akun dan aku ya guys udah buat aku top up buat aku beli pulsa juga buat paketan gitu guys ya dari kalian jangan lama-lama langsung aja download tiktok guys dari link deskripsi guys ya linknya dan bukan yang wajib masukkan kode undangan dari saya ini guys maka kalian dapat 20000 sampai 60 60000 guys bisa buat top up gratis dan bisa dapet emote gratis yang ada di event guys ya dan di sini tuh tiktok banyak eventnya guys jadi kalian tuh cukup undang teman kalian kalian akan mendapatkan 95000 tapi itu berskala ya guys ya jadi tunggu apalagi guys langsung aja download tiktok ya guys ya dan di video kali ini nih buat kalian yang udah bisa download di sini saya mau kasih top up nih buat kalian kan lumayan cuy bisa buat beli buat top up seratus diamond cuy ya kalian bisa dapet emot ini guys emote apa apa itu namanya emot yang terbaru itu ya guys ya, emot push up ya guys ya jadi kalian bisa top upin nih emotnya nih keren nih cuy ya cuy tuh keren kan cuy ya. Jadi buruan langsung aja kalian download sekarang juga Linknya ada di deskripsi Dan kalian wajib mengisi kode undangan yang udah saya kasih tadi guys ya Jadi langsung aja guys Dan buat kalian nih yang udah tonton video ini Jangan lupa subscribe guys ya Siapa tahu ada event terbaru saya akan kabarin nih guys ya Dan saya mau bagi-bagi diamond juga buat kalian nih syaratnya cuman kasih ID FF kalian di bawah dan like video ini guys ya tembusin 100 like aja guys ya langsung saya umumin oke okay. oke okay guys jadi segini dulu konten kali ini guys semoga kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian ya guys ya dan sampai jumpa di konten selanjutnya sampai jumpa semoga kalian baik-baik saja dan saya di disini ingin menjadi lebih baik semoga kalian terhibur dan sampai jumpa konten selanjutnya guys ku